Ross, strek, <laughs> aduh, baby tempel, baby tempel, pembukaan harus ditaruh satu kosong, jong, wish, nginget tuan crep crep. <laughs> Apa gabot, to? Apa kabut to lah ju? Kabut to penting aja. Boleh si anak kainnya. Eh, si anak kainnya? Buru yang anak kainnya mana? Enggak? Tarana ya. Yeah? Iya. Ya, yeah. rela. dekat <San> <Tuh>. musyradiu Iya ya Heeh Aduh Hmm angin dong Eh ada lah selbut ya Hmm lepas hasil Hei ada lah Hmm Uh Strike pian, wuro terus pian, angka pian, terus angka pian, wuro wuro ning korpina, ning babon bosku, pian, kamera, strike buka, ma, ma jang, pucoroto jang, wuro ning garap, wuro ajo, kacang ngarep sebesar yang kupikir. Hmm, iya. Lumayan, baik wode, saya Yuk. Angkat. Hey. Eh. eh, Cekak Pak Ning, Kulungi, kulungi, olare, oh, rela lu boleh oh, oh, raja jojo, raja jojo, aduh jojo, olare jojo, wis wis, wis. Mantap. Mantap, Bos. Mantap, Bos. Oh. Uhuh. Lumayan, Bos. kalaka bocil, Bos. dua 0 dua Bos. 2-0. Ya nina, ya. Santap, Jung. Santap ya. Hai tet bub aja boleh jong aduh sarang tempat kasarang aja kunung <laughs> aduh aduh 3 0 bosku film rumah ke Aduhnya kik bodoh. Kodohi kik. Wuhh. Minta duk. Minta duk. Minta duk. Masih Tak berisik. Siap. Tak berisik tak. Ais. Bukak dah Aduhnya lah. Bukak buang. <coughs> Masuk. Keranjut. Ya? Hmm. Aih Fian. Aih. Aduh, lagi hoki bos, lagi hoki baby, buka jam kainik jang, rest, hmm, strek pole bos, strek pole bos, ih, yang minta bos, yang minta bos, aduh. uh, uh. <laughs> strike lagi bos. nyam, -nyam tak Vian? Mancing kalembar Vian? Aku Hmm, Vian, strike lagi Vian capok hmm, capo capo capo, capo. strek Vian. Aduh, hoki bos! Hoki bos! hmm Vian <gbg> <gbg> Vian hmm <tik> Aduh. Aduh. Ini bos. Astek kan. Kok begitu? Duh. Apa, yang Nih, lah gue cekat, yang Oh, ya? pelat-pelat video. 56 ya ya. Ayah suruh meteran di Apa ya? Suruh lah. Hmm, alhamdulillah, wa kerapu, kerapu, bosku, kerapu. Ayo, woi, aduh, woi, si woi, woi, woi, woi, woi, ini woi, woi, Stres yang. Iya marah, marina. Buka lu, buka lu. <hesitation> Enggak, ninggak jang, ninggak jang. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, double strike, double strike, double strike. Double strike. Teneng, teneng, Pian. Ah, sip, sip, sip. Uh, mantap. Mantap. Mantap, Cang. Raju ya. Raju. Lima Broom ya, kita kok enggak bisa buka. Untar lagi lo cuma kekan. Wah, <tuh> neng ke, Ah, neng double strike kan? Ya ah, double strike, double strike, double strike bos. Surganya mancing ya bos. Jarang menerusin. Hmm. Streak. Ada ikannya ternyata bos. Uh. Hahaha. <laughs> Kile lah. Eh. buru kok ingat acara rumah wah. Iya bos. Ustrek oh, lagi bosku. kamu. Ui iya ya. Secara ya. teh. Hmm langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung bos langsung hmm mantap mantap lah hmm karapu, karapu yang buang yang Hah? tak nyaman jajan iya, buang desa yang Hah? buang desa kecil yang Mata ya. Ma. Buka. Buka mau udah saya lain. Iya, coraknya Ya, meninggal. Eh, kibrok abutok. Um, hmm, racu Uh, besar ya. Aduh, sampi leng cok. Huh? Sampi leng. Uh, meninggorfino. Oh, iya, iya. Sampi bos. <laughs> Ada sampi leng. Nyengak dah, jom. Sampai ini, nih, bodoh. uang. Gak uang. Iya, menguakkan wakanda jom. Hmm. Saya nak mengingat kentang, bos. Maklah tak ada kentang. Tadi tak bodoh, ya? Hah? Kak, boleh. boleh Aduh, kibo mana tahu Us strike, ada, ada, berarti sih. Jadi ya mak kalah tu. Lima. Jadi. Ya Kalahkan ini nak. Saya nak belok. Minum maya. Saya Hmm. Eh. Hey, cukup apa ya? Kau. Aduh. Hehehe. akhirnya strike lagi bos pertempat Hai hmm hmm retek retek retek <tuk> hehehe <tuk> <tuk> tapi Roma Tarawan kan Tapi Roma Tarawan kan Halo cicit-cicit <tuk> tuh hduh Are mun ta kebo bos. Tak cukur, bos. <tuk <tuk ini, <tuk ini. Hmm. kebo Serena tak anu. Ah. <tuh> mak tak ada yang, ni paling cukup nolah Oh, roti kok. durian ya? Rongerong. <laughs> Oleh Jovintus. Uh. Dobat. Tengkirong. Tengkirong. akhir. Uh. Oh Uh, kok Uh, banyak, banyak, banyak. hmm strek, strek, strek. Itu Eh, strek. alhamdulillah, baby semua bos. nah ini sudah terakhir bos makan roti cap auka terus pulang Oke okay, terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu bye bye lu pas masuk tunggu oh, ini hasil akhir eh, hasil akhir banyak kan uh mantap oh mantap ini bos lalu masuk esa masuk pas oleh satu, dua uh banyak tiga empat uh lima enam 8 delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas punya empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas. Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua satu Dua dua Dua tiga 28 ya. 28. Hmm. Lumayan, yuk. Ya. Lumayan, yuk. Bunyak, yuk. Enggak usah apa? Baca-baca baca. Baca. baca Oke Oke. Sampai jumpa, Bosku. Sampai buka. Si, sampai, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bosku. Aing ya, betul iya, yeah. ya Allah Wow iya, iya, bro, kok iya, iya, ya iya, iya, iya, iya, iya, iya,